Waspadai Dolar New Zealand, USD sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat masih berada dalam kondisi sideways dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0,71535 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,71315. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081.